Pada 28 Oktober, seluruh pemuda di Indonesia telah bersumpah satu darah, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Apa kabar dengan sumpahmu sekarang? Hal apa yang telah kau berikan untuk bangsa? Jangan hanya menulis, tapi juga berkata, karena kemajuan bangsa ada di genggaman pemuda. Pemuda bersatu, pemuda menjunjung. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam Pemuda.